Nah, untuk barang selanjutnya nih, nah, ini kalau kita lihat segelas nih, seperti mainan ya, nah, Dan tapi ini rantang ya, Tentang tiga susun. Jadi langsung aja, ini isinya, ini rantangnya langsung kita buka. Ini di atasnya ada pelepas udara ya, ini kok nasi nggak cepet basi nih di atasnya. Dalamnya stainless Cekung ya Terus kita Buka selanjutnya Sama Jadi luarnya plastik Karakter Dan rapat. Kayaknya nggak tumpah nih kalau bawa, bawa sayur kita buka paling bawah Oke sama dia cekung Bisa untuk mangkok Bisa untuk rantai Namanya ini produknya tentang karakter kalau lihat di online ya. Ini biasa dijual dengan harga Rp55.000. Murah, murah, Jadi kira-kira barang ini buat kita enggak banget nih, apalagi kalau yang kita skip hobby jalan-jalannya ini tinggal di bawah gini atau lipat langkat masukin mobil udah tinggal nikmatin aja wisatanya nih ini bisa bawa nasi paling atas sayur-sayuran atau laukan sekalian di tengah bisa bawa di bawah Super, next unboxing paket pot2 nah, ini dekat tangan, uh, barang baru di toko ya. Jadi, namanya Pocket Facebook, kita langsung open aja. Gimana barangnya? Ya, yeah. jadi gambarnya, rantangnya disusun, alat er, tutupnya oke. Okay. Jadi, tutupnya ini karet ya. Kita langsung buka aja. Oke, ada 5 Sip, oke. Coba kita susun-susun aja. Kita lanjut satu. Tepat ya? Oke. Kalau lihat dari bentuk besi keren ya stainless cuman sesuai pas banget tempat sambal cukup banget nih, mak -mak. terus yang kedua ukuran 12 cm ya harus pakai tenaga sedikit karena tutupnya rapet jadi kita bikin video ini di pinggir jalan ya. toko saya di pinggir jalan malu kalau oh, suaranya gak ada yang nggak ada ahlak pakai knoll tracing itu, ya. yang nomor 3 kita taruh di bawahnya lagi terus 4, 4. terus ini pertimanya ini gede, ya? dalamnya stainless, stainless ya seujur so, ini nggak nggak ya terus luarnya gini, eh. tipis tapi kuat, kuat dan karena tutupnya elastis, kayaknya nggak bocor kalau bawah, bawah apa, -apa ini cocoknya kalau di untuk simpan-simpanan di kulkas, cocok kayaknya yang tepat sayur, tepat daging pun bisa. Ini kalau isinya muat satu kiloan. Oke, okay, Oke, okay. produknya keren fungsional dengan harga Rp25.000an dan cocok banget nih kalau untuk emak-emak yang pengen nyimpen barang-barangnya jadi lebih ringkas ini bisa untuk tempat bawang, uh, tempat cabai caplak untuk tempat-tempat barang-barang dapur nah, cuman gak disarankan untuk nyimpen garam karena garam itu sifatnya korosi. jadi takutnya kalau kita pakai nyimpen garam Ya, langsung tunggu tarahnya